total jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.583.016 jiwa. Dan inilah urutan jumlah kepadatan penduduk di 34 provinsi di Indonesia dari nomor urut terkecil 34 sampai dengan nomor urut 1, out. 34. Provinsi Kalimantan Utara di nomor 34 ada nama Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi yang beribu kota di Tanjung Selor ini memiliki jumlah populasi penduduk terkecil di Indonesia yaitu sekitar 663.696 jiwa. 33. Provinsi Papua Barat Walaupun Provinsi Papua Barat memiliki wilayah yang sangat luas, akan tetapi jumlah populasi penduduk di provinsi ini berada di urutan ke-33 terkecil yaitu sekitar juta 1.146.666 jiwa. 32. Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo menempati urutan ke 32 jumlah penduduk terkecil dengan populasi penduduk sekitar satu juta seratus jiwa. 31. puluh Provinsi Maluku Utara. Di urutan 31 ada nama Provinsi Maluku Utara. Provinsi yang beribu kota di Ternate ini memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 1.318.178 jiwa. 30. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan 30. Jumlah populasi penduduk di Provinsi yang beribu kota di Pangkal Pinang ini sekitar 1.406.583 jiwa. 29. Provinsi Sulawesi Barat di urutan 29 ada nama Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah populasi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 1.563.289 jiwa. 28. puluh Provinsi Maluku. Di nomor urut 28 ada nama Provinsi Maluku. Provinsi ini beribu kota di Ambon dan mempunyai populasi penduduk sekitar 1.864.335 jiwa. 27. Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan 27 dan mempunyai jumlah populasi penduduk sebanyak 1.983.597 jiwa. 26. Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu berada di posisi nomor 26, jumlah populasi penduduk di provinsi yang satu ini mencapai 2.14.369 jiwa. 25. Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, walaupun demikian provinsi yang beribu kota di Palangkaraya ini hanya berada di posisi nomor urut 25 dengan penduduk terpadang di Indonesia dan memiliki populasi penduduk sekitar 2.600.219 jiwa. 24. Provinsi Sulawesi Tenggara Di nomor urut 24 ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi ini memiliki populasi penduduk sebanyak 2.649.845 jiwa. 23. Provinsi Sulawesi Utara Provinsi yang beribu kota di Manado ini berada di nomor urut 23 provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Jumlah populasi penduduk di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 2.659.987 jiwa. 22. Provinsi Sulawesi Tengah Di urutan 22 ada nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah populasi penduduk di provinsi yang beribu kota di Palu ini sekitar 2.987.711 jiwa. 21. Provinsi Jambi Provinsi Jambi berada di nomor urut 21 jumlah populasi penduduk yang ada di provinsi asal Sumatera ini sebanyak 3.497.833 jiwa. 20. Provinsi Kalimantan Timur Sama halnya dengan Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai wilayah yang sangat luas dan merupakan nomor urut 4 terluas Indonesia, akan tetapi populasi penduduknya berada di nomor urut 20 terpadat di Indonesia dengan jumlah 3.661.161 jiwa. 19. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Di nomor urut 19 ada nama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah populasi penduduk di provinsi yang mendirikan Candi Prambanan ini mencapai 3.668.304 jiwa.